Freestyle on this bitch On top I... Some blue Say pull up on the lights out Say dirty stick with 10 a block Just like lights out. Say 32 we hit they block And let out five rounds He want the smoke We want the smoke Turn into clown town <laughs> He say he gon' step or something Best restaurant. Okay, you can go to this places. Ini daftar varian Toyota Avanza 2022 dan Daihatsu Xenia 2022. Ada fitur safety assist Menjelang peluncuran resminya yang dikabarkan berlangsung pada akhir tahun ini Informasi mengenai generasi terbaru duo kembar yang fenomenal, yakni Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, terus bermunculan. Salah satunya berupa tipe-tipe yang akan dijual nantinya kepada konsumen varian Toyota Avanza 2022 dan Daihatsu Xenia 2022. Kabarnya, Avanza akan memiliki 9 tipe yang terdiri dari 1.3 EMT, 1.3 ECVT, 1.5 GMT, 1.5 GCVT, 1.5G CVTT SS, lalu Veloz 1.5MT, Veloz 1.5CVT, Veloz c CVT, dan Veloz tss cvt Akan ada lima pilihan warna pada model Avanza dan untuk Celos akan ada empat pilihan warna termasuk satu pilihan warna khusus yaitu Platinum White Pearl Metallic. Daftar varian Toyota Avanza 2022, model varian, Toyota Avanza 1.3 EMT. 1.3 ECVT 1.5 GMT 1.5 GCVT 1.5 GCVT TSS Toyota Veloz 1.5 MT 1.5 CVT 1.5 GCVT 1.5 GCVT TSS Money gone fuck friends, I need Sedangkan Xenia tersedia 8 tipe yakni 1.3 MMT, 1.3 XMT, 1.3 XCVT, 1.3 RMT, 1.3 RCVT, 1.5 RMT, 1.5 RCVT, dan satu RCVT Asa. Berikut daftar varian Daihatsu Xenia 2022. Daftar varian Daihatsu Xenia 2022. Model varian Daihatsu Xenia 1.3 titik tiga MMT, satu XMT, 1.3 XCVT. 1.3 RMT 1.3 RCVT 1.5 RMT 1.5 RCVT 1.5 RCVT ASA Dipastikan ada varian dengan TSS dan ASA Dari tipe-tipe ini terlihat bahwa duo kembar ini akan menghadirkan kejutan yang belum pernah ada sebelumnya yakni keberadaan fitur Toyota Safety Sensei atau Advanced Safety Assist di Daihatsu pada beberapa tipe tertentu Tentunya fitur safety assist ini sangat menarik karena bakal menjadi pertama di kelasnya yang memiliki fitur tersebut Fitur-fitur ini bisa diperkirakan serupa dengan yang ditawarkan pada duet Toyota Rise dan Daihatsu Rocky. Fitur canggih akan ditawarkan pada Veloz varian tertinggi sebagaimana pada Rise. Dalam daftar TSS itu akan terdapat fitur pre-collision system, adaptive cruise control, front departure alert, lane departure assist, pedal misoperation control, rear crossing traffic alert dan blind spot monitoring. Hal serupa juga akan didapat oleh Daihatsu Xenia varian tertinggi yang akan mendapatkan fitur asa sebagaimana sang adik Daihatsu Rocky dapatkan saat ini. Right. Duit Avanza Xenia baru pakai mesin lama. Sedangkan pilihan mesinnya tetap menggunakan 1300 cm3 1NRV dan 1500 cm3 2NRV seperti sekarang, namun yang membedakannya adalah posisi mesin yang disesuaikan dengan penggerak roda depan pada model terbaru ini. Penggunaan sistem penggerak roda depan ini terkait dengan penggunaan platform BNDA yang menjadi basisnya. Salah satu hal yang juga menarik, transmisi CVT akan menjadi pilihan transmisi otomatis terbaru menggantikan 4 speed konvensional yang tersedia di hampir semua tipe Avanza Xenia sementara untuk varian bertransmisi manual tampaknya akan tetap mempertahankan transmisi manual 5 speed I'm paranoid, what you doing? I might pull a strap out I'm the sickest that this shit Since we pull effects like time, killer scope Is aim sight, infrared Head shot, body shot Don't give a fuck, just leave them dead Homicide, call the cops All black on a skinny flit Polis gotta do their job Yeah, he said he goes step on something I take it turn five You better fit your smile, you get burned Up on his face, that bitch red all that shit on Instagram, he regret what he said, said He we hit, they block, a lot of five rounds He want to smoke, we Be my phone and face that bitch is red. For so all that shit on Instagram, he regret what he said. said. He turned up ain't no turning down, and they on mad meds. Stick up in your bushes, pop out on the pool like Freddy. Put that bag on top of your head, and on your back and leave a red. This bitch, I feel down. Now he layin' with a red head. Go out with a bang, don't stray around. Queen Latifah, why the fuck they try to turn me down? I'm a speaker, beef for hoes, you a fucking clown. What goes around, gotta come around. What's the wrap?